Waspadai GBP USD rebound dari sekitar area kritis. Bias harian pergerakan GBP USD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound dari sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP GBPUS diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.36173 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.36224. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 Januari tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.